Sahabat, apakah Anda saat ini sedang mengalami masa yang berat? Dikejar hutang misalnya, atau Anda memiliki masalah keuangan, atau ada masalah dalam relationship, atau ada masalah dengan atasan, dengan rekan kerja, atau Anda lelah secara mental, bekerja terus-menerus, mencari sesuap nasi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam suatu masa kehidupan saya, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Nafas, terasa sesak, tidur, tidak nyenyak, menatap hari esok, serba suram, tapi itu dulu ketika saya menyadari bahwa ternyata hidup itu pilihan dan kemakmuran adalah hak semua orang. Maka saya memilih untuk belajar. Belajar yang langsung memberikan pengaruh dalam diri saya. Belajar sambil berusaha. Dan ternyata saya menemukannya dan saya membuktikannya. Hingga saat ini saya syukuri pengalaman itu. Dan untuk itu sahabat izinkanlah saya berbagi. Kita semua tahu bahwa untuk makmur dan sejahtera kita harus memiliki yang namanya software kemakmuran atau prosperity conscious dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar adalah perjalanan panjang membentuknya melalui peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman, kesulitan-kesulitan dan tentunya kesuksesan-kesuksesan sehingga membentuk pola sukses seseorang. Karena itu, 88% jalannya kehidupan manusia adalah kontribusi pikiran bawah sadar. Karena berada di bawah, seringkali ia tidak tampak. Menariknya, manusia lebih banyak fokus untuk memperbaiki hal-hal yang nampak dari luar, yang atas sadar. Seperti misalnya menanyakan hal-hal teknis, cara ini, cara itu. Sehingga lupa pada yang 88% yang paling berpengaruh dalam kehidupan. Nah, adakah cara cepat memperbaiki pikiran bawah sadar? Bisakah software tersebut diinstal di dalam otak kita? Ternyata, Science to Get Rich membuktikannya. Ada! Semua itu ada dengan menggunakan metode pengulangan yang sangat cepat Dimasukkan dalam subliminal program software serta kalimat terstruktur Maka semua itu bisa mempercepat hingga 25% proses pembelajarannya Sisanya kita harus melakukan dan terus belajar Inilah pengalaman pribadi saya yang merubah jalan hidup saya Kali ini saya membagikan untuk sahabat semua Road adalah 49 video yang menggunakan teknik binaural dan subliminal program yang ditata rapih dalam pelajaran yang fun dan up to date sehingga pemrograman pikiran membuat bukan saja cepat tapi juga menyenangkan. Ilmu ini adalah pengalaman 25 tahun seorang Mardiguowi yang dinarasikan sendiri oleh Mardigu untuk sahabat semua sesungguhnya yang didapat dalam Road to Billionaire. Masalah yang ingin diringankan agar jalan mencapai kemakmuran menjadi cepat adalah sebagai berikut. Minder, kurang percaya diri hingga mengganggu penampilan publik insya Allah akan hilang. stres terlalu banyak beban pikiran menjadi peragu dalam bertindak. Ini akan dihilangkan. Menghilangkan pikiran negatif sehingga berani bertindak. Menghancurkan mental block yang membuat usaha susah jalan. Menghilangkan kebiasaan menunda dan mengendalikan diri kontrol emosi. Semua ini dikemas dalam cerita naratif kekinian, berbasis aplikasi psikologi yang membuat Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan jalan cepat untuk sukses, sahabat.